<tuk> Ayo, <tuk> bangun jauh. Gue, soal roh muda ini, hmm. apa dia kamu tonton? The Mumskies, oh, uh, Union Sedapnya Mumskies, cak ada manusia manisnya gitu. <tuk> kau nih, bukannya nih, banyak protein ya. Nih, ya Allah, Mumskies kan itu bagus-bagusnya loh, mak Mumskies. Aku nak jadi cak Dewa Bae. Ah, mau membaik. Kau tuh alat-alat lagi. Kau tak katik, Main kemenak. Kau tuh tenang, the Mumskies. Kau beli gak loh? Dio tekuk bibit-bibitnya. Mau kau beli, jangan cakung susah. <tuk> <tuk> Awas, saya. Eh? Yo, yang ini dak ya, awas ya. Eh. Iyo nih, yang aku omak. Janji. Same game, papa di stay di pa. Astagfirullah. aku dak mesan dokun. Oh, iya. Ngapa tuh suara-suara, jampi jampian. Ya Allah, mamski, madak ini aku samo cak dokun jampi-jampi. Lah. <laughs> ya. Tau nih penyanyi. Ojiku dokun mano tadi. Untung be mak membantusi tadi, aku tumbak dari belakang. Mejan. Hmm nyanyi itu ada caro tidak basing-basing cak itu maka lemak didengar. iya apa mamski? iyalah kawatur dulu napas kau biar mudah belajar menyanyi. belajar di youtube, baiklah Oh, mak itu mae ooo baik kau nih itu nah, coba kau DMIG with some request wipi standar, kau pacak puas youtube-an tanpa keluar kamar kau ayayayay ala kau mamski Makasih Wamski I love you when you call Itu masih maksud suara kau tuh Coba lagi Oke okay, oke okay. <tuh> I love you when you call me seniorita. I wish I could pretend Di -ja. Hai, masih kurang Ya anu, mesti salah terus. aku nih Pening pala aku Aku ada ide Apa? Cak mana kau bikin lagu prodi baik? pakai bahasa Palembang oh iya weh, di Palembang kan belum banyak yang bikin mamski iya, ama prodi itu ndak perlu memetik kesuara yang penting liriknya sesuai dengan lagunya oke okay, oke okay, oke, okay. aku buat liriknya dulu mamski ya cubo nah babiiss, yooow mamski ah sudah nah liriknya lah jadi, kita tes ke dulu mamski liriknya ya aku udah denger, coba coba maju baju ya <coughs> caknya mulut kau udah ngiro ngiro Aib ku kau sebar ke mano mano dengan bosnya caper lalala luat la, la, lalala caknya masuk juga lagu kau tuh cantik. Oh iya dong acar kalau cak itu posting ke lagu YouTube kau hmm? supaya viral cak Sumanto. Mak Sumanto kan viral makan uong. Oh bukan bukan bukan masuk ke sulik nah ini ya nih hmm. lawakan orang tua <laughs>